Kembali lagi kepada channel Adip Arapah uh, Jika Anda merasa video-video yang telah kami paparkan di Youtube uh, Jika itu bermanfaat bagi kalian, jangan lupa subscribe dan share Mari saja langsung saja, ya kita mendengarkan, mendengarkan kepada ahlinya Ada seorang ulama dari Seybun, Yaman Yang kekayaannya itu tidak ngotak Namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Wafat tahun 1333 Hijriyah atau 1913 masehi. Saking kayaknya beliau di saat krisis pangan Beliau menanggung jatah makan penduduk kota Seiwun Yang luas wilayahnya lebih dari 800 km persegi Lebih luas dari Jakarta Ditanggung selama 3 bulan berturut-turut Bahkan, pernah juga raja yang berkuasa di zaman itu sampai berhutang kepada Habib Ali Satu hari, ada orang yang heran dengan kekayaan Habib Ali Kita sebut saja Fulan dalam hatinya terbesit pula makok cinta dunia Dengan izin Allah Habib Ali tahu besitan hati si Fulan Beliau pun mengundangnya ke rumah Sambil senyum Habib Ali berkata Ungkapkan apa yang tadi terbesit di hatimu Fulan pun meminta maaf dan lalu mengungkapkannya Habib Ali berkata Bukan aku yang cinta dunia, tapi dunia yang mengejarku. Jika kau tak percaya, tunggulah sebentar lagi. Tak lama datang seorang tamu dari Oman. Habib Ali diberi hadiah korma Oman. Zaman itu adalah korma terbaik yang hanya dimakan para raja dan bangsawan. Habib Ali pun menghadiahkannya kepada Fulan. Dia pun sangat gembira. Setelah berterima kasih, dia pun keluar. Meletakkan korma di atas kepalanya dan berkata, Sungguh korma ini lebih mahal dariku. Di jalan, Pulan berpikir kalau ku bawa ke rumah bakal habis dimakan aku dan keluargaku saja lebih baik ku jual saja pasti mahal. Fulan pun berjumpa dengan Syekh Abdurrahman Baroja. Dia tawarkan korma tersebut. Berapa harganya? tanya Syekh Abdurrahman. 5000 ribu gresh, jawab Fulan 5000 ribu gresh itu kata guru kami kisaran 10 juta rupiah. Maka tanpa menawar Syekh Abdurrahman langsung setuju. Saat pembayaran beliau berkata, andai kau tawarkan 10.000 ribu gresh pun banyak orang akan berebut. Maka mereka pun berpisah Orang itu kembali ke rumah Habib Ali mau berterima kasih Sedangkan Syekh Abdurrahman berojak jalan pulang Sesaat sebelum Syekh Abdurrahman sampai rumah Beliau terbesit di hatinya Kalau aku bawa korma ini ke rumah Paling yang makan aku dan keluargaku dan tamu-tamuku saja Tapi kalau ku hadiahkan kepada Habib Ali Tamu beliau jauh lebih banyak Insya Allah akan lebih bermanfaat Maka beliau pun putar balik menuju rumah Habib Ali di sana beliau berikan kurma itu kepada Habib Ali yang saat itu ada si Pulan menyaksikan. Itu kan kurma yang tadi. Habib Ali pun berkata kepada Fulan lihat bukan aku yang cinta dunia, tapi dunia yang mengejarku. Okay. Ya itu saja. Uh, jika anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Agar tidak ketinggalan video-video agama yang menarik lainnya. Wallahu'alaikum warahmatullahi